Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita perkenalkan dulu Ternyata nama saya Siti Fatimah SPD Guru SMKN Umar mengampu mengampu mata pelajaran fisika Pada masa pandemi ini Kita ditunjuk Untuk melakukan pembelajaran tidak dengan tetap buka Tetapi dengan PJJ Ataupun BDR Untuk mencegah Penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin menyebar luas. Oleh karena itu, tetap kalian terapkan protokol kesehatan e, dengan 3M. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, selalu jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sehat ya semuanya Saya berharap tidak ada yang sakit ya Semuanya dalam badan sehat Dan tidak kurang satu apapun Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan KD selanjutnya KD berikutnya yaitu KD 3.7 KI 4.7 Mengenai Sifat mekanik bahan What is the meaning of sifat mekanik bahan? Definisinya dulu ya, ada yang, mungkin ada yang tahu Apa sih sifat mekanik bahan itu? Uh, Oke, okay. baiklah Sifat mekanik bahan ini adalah kemampuan suatu bahan ya Dalam menahan beban atau gaya Yang dikenakan pada suatu benda ya, Itu definisi dari sifat mekanik Ya, Oke, okay. untuk kali ini kita akan membahas ini peta konsepnya ya, peta konsepnya Silap Megandik Badan. Apa saja yang dipelajari ya? Ini yang pertama adalah apa sih? Karena gaya yang bekerja pada suatu benda itu menyebabkan benda akan terjadi tegangan. Nah, apa itu tegangan, regangan dan modulus elastisitas? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian Bahan pada umumnya dibedakan menjadi dua Ada bahan yang bersifat elastis dan ada bahan yang bersifat plastis ya. Bahan yang bersifat elastis yang bagaimana ya. Kemudian yang elastis yang bagaimana Nanti kita akan juga bahas satu satu Kemudian yang ketiga adalah susunan pegas ya. Susunan pegas di sini ada dua Yaitu seri dan paralel Walaupun mungkin ada uh, susunan campuran Kalau kita campur antara seri dan paralel itu menjadi susunan campuran Ya oke okay. istilah istilahnya harus kalian pahami dulu ya apa itu deformasi ya pegangan dan regangan untuk deformasi itu adalah perubahan bentuk benda akibat adanya gaya-gaya luar yang bekerja kerja pada benda atau bahan ya maksudnya di sini kemudian akibat gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda tersebut itu terjadi tegangan. Ya, lambangnya adalah to, dilambangkan uh, apa huruf T kayak T ya tapi bukan T ya agak melengkung seperti ini ini adalah lambang besaran tegangan. Lihat dari tegangan itu ya, dari tegangan apa gaya yang mengenai bahan sehingga menyebabkan tegangan. Lah hasil dari deformasi itu disebut dengan regangan, dilambangkan dengan huruf e kecil, ya seperti ini. Ini adalah lambang regangan. oke lanjut e, definisi dari tegangan, ya atau kata lainnya itu adalah stres Kata lain tegangan itu stress, yaitu harga perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Ya, persamaannya dituliskan, persamaan itu rumus ya, ini dituliskan to sama dengan f per a Dimana tonya ini adalah menyatakan besarnya tegangan F itu adalah gaya, ya dari kata force, gaya itu namanya f, satuannya newton Kemudian a di sini adalah luas penampang bahan atau benda Ya sehingga satuan dari tegangan ini adalah newton per meter persegi, ya, karena didapat dari gaya per luas. Kemudian, yang apa yang adanya adalah regangan. Apa sih regangan? Ya? Regangan atau strain yaitu harga perbandingan antara besarnya pertambahan panjang ya, suatu benda dengan panjang awalnya atau panjang mula-mula ya, di persamaannya. Untuk persamaan regangan dirumuskan E sama dengan delta L per L0. Di mana E ini adalah besarnya regangan. Delta L itu adalah pertambahan panjang. Satuannya meter. Dan L0 ini adalah panjang awal atau panjang mula-mula. Ya, kemudian, Modulus Young yang ketiga tadi. Modulus Young atau modulus elastisitas. Yaitu harga perbandingan antara pegangan dan regangan pada benda tersebut. Dirumuskan atau persamaannya adalah Y sama dengan TO per E. Ya, dimana Y ini adalah lambang modulus Young atau modulus elastisitasnya. ya. Sedangkan TO ini tadi adalah apa tadi? Lambang tegangan, ya. Dingat-ingat ya, to lambangnya. Sedangkan regangan, e, ya, e kecil. Gitu ini. Pada bahan yang dikenai gaya, tadi akan menyebabkan apa terjadinya apa? Tegangan ya, tegangan. Lah, contoh. Coba kalian lihat gambar ini. Ini ada sebuah balok dengan panjang awal itu l0 dan panjang akhir. Eh, setelah dikenai gaya nanti panjang akhirnya adalah Lp ya ini pertambahan panjangnya karena ini dikenai gaya sebesar F ya maka mengalami pertambahan panjang sebesar delta L ya delta itu adalah perubahan berarti di sini L berarti perubahan panjang A adalah luas penampang ya pada bahan yang dikenai gaya ya sebesar F maka di sini terjadi tegangan ya besar tegangan karena di sini yang bekerja adalah gaya tarik maka besarnya tegangan tarik adalah dirumuskan to ya t kecil ini hanya untuk apa um, memberikan keterangan balik tegangan tarik yang bekerja sama dengan F per A F nya gaya A nya luas penampang ya sedangkan besarnya regangan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja ini besarnya adalah e sama dengan delta L per L0 ya pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula atau panjang awal. Sedangkan modulus elastisitasnya atau modulus young ya persamaannya Y sama dengan To ya tegangan tarik tau kecil per E. Ya, sedangkan tegangan bengkok ya berarti kan tegangan tarik ini tegangan bengkok coba kalian lihat perhatikan Uh, sebuah benda yang disusun demikian rupa seperti gambar dengan panjang L kemudian diberi gaya di tengah di sini ya F sebesar F maka akan terjadi momen bengkok di mana besarnya momen bengkok di sini dilambangkan dengan MB persamaannya adalah seperempat dikalikan gaya yang bekerja dan dikalikan panjang bahan sedangkan besarnya pegangan bengkok ya dirumuskan atau persamaannya Wb sama dengan 1 per 6 b kali h kuadrat, Dimana mana nya ini adalah lebar penampang satuannya meter dan h nya adalah ketebalan balok, satuannya juga meter. Kemudian yang ketiga tegangan bengkok, tegangan bengkok di sini persamaannya Tb ini tadi kan ada T, toe, eh, to T tegangan tarik ini toe, b, tegangan bengkok, besarnya tegangan bengkok Ya, ini dirumuskan MP MP tadi berarti momen bengkok ya dibagi dengan wb wb-nya ini adalah tekanan bengkok. ya sama dengan 3 kali gaya dikalikan panjang bahan per dua bh ini jangan ini bh ini maksudnya ini ya b-nya itu lebar h-nya adalah ketebalan balok oke lanjut pada bahan yang dikenai gaya punter ya seperti gambar ini, ini gaya yang bekerjanya itu adalah bila dipunter ya, dipunter sesuai dengan gambar arah bisa kalian lihat, maka akan terjadi momen punter yang dilambangkan dengan MP, ya, besarnya momen punter di sini dirumuskan MP sama dengan FD per 2, F nya gaya, D nya ini adalah diameter, ya, diameter bahan. Ya, sedangkan tekanan punter, besarnya tekanan punter yang terjadi uh, di sini adalah WP ini yang tadi W-nya w kan uh, lambang tekanan ya, WP-nya punter Sama dengan 0,2 dikalikan diameter di pangkat 3 Sedangkan tegangan punter, ya, berarti tope ya, Persamaannya tope sama dengan MP per WP MP momen pumper per WP tekanan punter Sama dengan gaya dibagi 0,2 eh, 0,4 dikalikan diameter dikuadratkan Oke untuk pegangan geser ya suatu bahan yang dikenai Coba kalian lihat ya uh, ini ada sebuah benda dengan luas a ya H ini adalah ketebalan bahan F ini diberi gaya yang bawah ditarik ke ke kanan dan yang atas samping kiri ditarik ke kiri ya, ini F-nya ada dua gaya yang bekerja pada bahan ini berlawanan arah dan ujungnya juga ini atas bawah ya sehingga terjadi tegangan geser ya terjadi tegangan geser di mana tegangan geser ini persamaannya to g to itu lambang tegangan ini geser g ya sama dengan F per sama gaya dibagi luas penampang Selain terjadi tegangan geser, ini juga terjadi regangan geser, ya lambangnya E, dimana E sama dengan X per H, ya dimana F-nya itu adalah gaya singgung satuannya Newton, H itu ketebalan, ya satuannya meter, X pergeseran, pergeseran juga meter, dan A adalah luas bidang meter persegi, ya. Kemudian modulus geser ya modulus gesernya dilambangkan dengan s, ya. persamaannya s sama dengan to g per e, ya. sama dengan f kali h per a kali x, ya. f nya gaya, h nya itu adalah ketebalan bahan, a luas, x nya adalah pergeseran. Yeah. Oke, kita lanjutkan. Kita uh, yang kedua tadi kan yang pertama ya, ini yang yang A, sekarang yang B, elastisitas dan plastisitas ya, jadi bahan yang kita kenal ya, itu di, apa, dibedakan menjadi dua, ada bahan yang bersifat elastis dan ada bahan yang bersifat plastis ya, bahan yang bersifat elastis itu ada yang bagaimana bahan dikatakan bersifat elastis jika dia dikenai gaya akan mengalami perubahan bentuk dan ketika gaya-gaya yang bekerja padanya ditiadakan dia akan kembali ke bentuk semula itu elastis ya Sedangkan bahan yang dikatakan bersifat plastis itu jika dikenai gaya dia akan mengalami perubahan bentuk tetapi ketika gaya yang bekerja padanya itu dihilangkan, dia tidak dapat kembali ke bentuk semula ya. contohnya apa untuk yang elastis misalnya karet ya karet kamu punya karet kemudian kamu tarik maka dia akan mengalami pertambahan panjang perubahan panjang kemudian kamu lepaskan apa yang terjadi dia akan kembali ke bentuk semula Ya, atau pegas, ya pegas yang kamu gantung, gantungis sebuah beban, ya dia akan mengalami pertambahan panjang. Kemudian kamu lepas bebannya, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya contohnya yang plastis apa coba? Nah, eh, plastisin, ya tahu ya plastisin ya plastisin atau malam yang sering dipakai muat apa buat mainan anak-anak, ya atau apalagi Tanah liat, ya tanah liat itu termasuk contoh bahan yang bersifat plastis. Jadi ketika dikenai gaya, dia akan mengalami bahan bentuk. Ketika gaya itu diadakan, dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, gitu, ya bisa dipahami, ya. Kemudian, ya di sini pada bahan ini ada batas elastisitas. ya coba kalian lihat grafiknya, ada hubungan antara gaya dan pertambahan panjang, ya baik pada bahan elasis ataupun plasis ini punyai batas elastisitas ya dimana batas batas elastisitas ini adalah batas dimana bahan itu masih dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya-gaya yang bekerja padanya itu ditiadakan. tapi kalau diberi gaya yang lebih batas elastisitasnya maka ya akan mengalami yang namanya deformasi permanen. Deformasi permanen itu berarti bahan itu sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula, walaupun gaya-gaya yang bekerja padanya itu ditiadakan. ya Jadi sudah mengalami semolar Contohnya, cara apa? Misalnya karet-karet, euh, kamu tekan lebih sering atau sering kamu baju berikan misalnya ya, itu kan dia nggak bisa kembali diameternya kembali seperti awalnya, nggak bisa ya karena sudah mengalami deformasi permanen. Bahkan ketika gaya yang kamu berikan itu lebih lagi, apa lebih besar lagi bahan bisa patah atau putus. Nah, Nih, ini batas. Oh, ini uh, hukum Hook dulu ya apa sih hukum Hook? Ya hukum Hook itu apa? Ya bunyi dari hukum Hook itu adalah dalam batas-batas elastisitasnya besarnya pertambahan panjang benda itu sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi ini hanya berlaku pada batas-batas elastisitas. Ya, kalau apa sudah lebih batas alas ya ini hukum hukum tidak berlaku ya dimana persamaannya L sama dengan min k kali x dimana F itu adalah gaya pemulih ya satuannya newton k konstanta pegas newton per meter persegi dan x adalah pergeseran panjang satunya meter oke good ya oke kita ke, ke yang ketiga kesusunan pegas tadi ya susunan pegas ada dua atau bisa jadi tiga ya malah ketika kalau digabungkan ya susunan seri dan paralel digabungkan itu menjadi susunan campuran. Tapi di sini yang kita bahas ada dua seri dan paralel. Untuk pegas yang disusun secara seri, ya besarnya konstanta gaya pegas pengganti ya seri ini sama dengan jumlah total dari kebalikan tiap-tiap tetapan gaya. Ya, sehingga di sini persamaan dituliskan tuliskan K seri itu k pengganti ya k pengganti seri sama dengan k satu ditambah seper K2, ditambah sepuluh bla. kelas ini tergantung lagi jumlah pegasnya sampai seperk n tergantung kalau limanya ya berarti sampai ke 5, k lima ya baru detong kemudian sedangkan susunan pegas yang secara paralel ya ya ini Konstanta gaya pegas pengganti ini sama dengan jumlah total tiap-tiap tetapan gaya. Ya, dirumuskan K paralel sama dengan k1 plus k2 plus DT tergantung dari jumlah pegasnya sampai ke KN Oke, uh, ini mengenai apa namanya sifat mekanik bahan ya. Jadi tadi bahan itu yang mananya, bahan yang namanya benda bisa besi, kaca, kayu, ya macam-macam. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan bahan, ya. Itu diantaranya apa? Ya, kemungkinan pembebanan, ya, kemudian oh, Kemudian yang kedua kesalahan pekerja, ya. Yang ketiga kemungkinan kerusakan atau keretakan bahan-bahan yang sudah retak, ya, itu sudah sudah apa? Kekuatannya sudah berbeda akan mengawali besarnya kekuatan. Kemudian misalnya beban kejut, ya, atau beban secara tiba-tiba, nah, itu juga akan mempengaruhi. Apa namanya kekuatan bahan atau juga bisa pengaruh alam ya misalnya suhu, cuaca gempa dan lain-lain itu juga mempengaruhi besarnya apa kekuatan bahan oke kita coba ya contoh, contoh soal misalnya tadi dari yang sudah kita bahas misalnya ini luas penampang kawat 4 mm persegi diregankan dengan oleh gaya 3,2 Newton sehingga bertambah panjang 0,04 cm. Bila panjang kawatnya mula-mula 80 cm, hitunglah A, tegangan kawat, B, tegangan kawat, C, modulus elastisitas atau modulus Young. Maka kita siap. usahakan biasa biasakan kalau ngerjakan pakai diketahui, ditanya, jawab atau biasanya saya singkat di 1, di 2, di 3 gitu ya. Okay? Ini misalnya diketahui apa saja tuliskan dulu. Oh, diketahui A, luasnya 4 mm persegi kemudian delta L itu perubahan panjang atau pertambahan panjangnya 0,04 F-nya 3,2 gayanya panjangnya awalnya eh, panjangnya ini eh, 80 ya. maaf ini maksudnya L0 ya, tambahkan l L panjang mula-mula soalnya ini ya. ditanya A, tegangan to B, regangan E dan C modulus elastisitas atau modulus yong Y. Maka kita jawab masukkan tadi apa? tegangan rumusnya. Oh iya, rumusan TO sama dengan F per A. Masukkan saja F-nya 3,2. A-nya adalah karena di sini adalah satuan mm. Kita ubah ke sentimeter sehingga 4 mm persegi menjadi 4 kali 10 pangkat -6. Ya, sehingga hasilnya sama dengan 8 kali 10 pangkat -5 newton per meter persegi. Kemudian yang bo oh ditanyakan tegangannya e sama dengan delta l per l. Delta l nya berapa tadi? 0,04. L ini l0 ya, ini bukan l saja ini l0. Kurang kurang apa? nt kurang 0. 80, ya, sehingga hasilnya 5 kali 10 4. Yang terakhir itu ditanyakan modulus Youngnya adalah hasil perbandingan antara tegangan dengan regangan to per E ya, masukkan 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 5 kali 10 pangkat 4 ini hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi ya karena to nya kan 1 aneh Newton E nya ya, ini meter persegi nah, untuk latihan ini untuk latihan kalian nanti juga dijawab ya hanya tiga soal saja. Apa sih ada uh, yang apa saya sampaikan yang saya sampaikan tadi? Apa yang dimaksud dengan sifat mekanik bahan itu apa? Elastisitas bahan apa? Terus apa yang dimaksud dengan bahan yang bersifat elastis dan yang bersifat plastis? Ya sebutnya sebutkan dalam apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kemudian yang ketiga ini ada soal sedikit ya ini dihitungannya di satu, di dua dan ketiga. Oke, okay, uh, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhir sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.